Halo, kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini Mari kita bincang-bincang tentang uh, kegunaan dari APBD Selama ini APBD itu uh, kita maknai cuma sekedar Ada pendapatan daerah, ada belanja daerah Kemudian ada pembiayaan untuk menutupi Kalau APBD defisit Dan uh, digunakan untuk apa uh, surplus dari APBD Pada kesempatan ini Mari kita bahas tentang kegunaan APBD Selain yang sekarang ini Orang-orang menganggap APBD itu sekedar Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Dalam keseharian kita Kita diperhadapkan dengan APBD Di masing semua daerah memiliki APBD Tetapi APBD itu kadang cuma Digunakan untuk kalangan tertentu saja Padahal kegunaan APBD banyak Pada kesempatan ini mari kita lihat kegunaan yang yang bisa kita gunakan APBD untuk keperluan keperluan yang lebih praktis. Pertama, tentu APBD sangat dibutuhkan oleh para investor, di mana para investor membutuhkan data awal mengenai suatu daerah sebelum para investor memutuskan untuk e, berinvestasi di daerah tersebut dari semua kegunaan APBD e, syarat utama yang harus dimiliki oleh suatu daerah sehingga APBD-nya layak untuk e, digunakan adalah hasil audit dari e, BPK jadi syarat utama untuk e, suatu APBD memiliki nilai guna, informasi tentang APBD itu berguna apabila opini BPK terhadap penyajian laporan keuangan suatu daerah itu WTP. Jadi wajar tanpa pengecualian mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut telah menyajikan mengungkapkan pengelolaan keuangan secara baik sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum. Sehingga, opini BPK WTP, wajah tanpa pengecualian, saat ini bukan uh, lagi uh, kita anggap sebagai suatu prestasi yang luar biasa, tetapi itu adalah kewajiban daerah. Sekali lagi, kewajiban daerah untuk menyajikan laporan keuangan, bagaimana pengelolaan keuangan. Dengan demikian, APBD baru bisa kita uh, maksimalkan pemanfaatannya. Para investor melihat kondisi daerah dari bagaimana APBD yang ada. Terus, bagian mana yang dalam APBD yang uh, sangat berguna bagi investor untuk melihat suatu daerah itu uh, layak untuk atau uh, cenderung untuk uh, positif untuk uh, uh, berinvest? Ada banyak uh, indikasi. Indikator yang bisa dilihat dari APBD, misalnya bagaimana daerah tersebut menyiapkan infrastruktur e, daerah sehingga jarak antara pasar dengan sumber-sumber produksi e, itu semakin e, dekat. Kemudian bagaimana investor melihat pertumbuhan pertumbuhan e, pendapatan yang ada di daerah tersebut dari sisi pendapatan yang menggambarkan tingkat keatatan masyarakatnya terhadap. Pajak kemudian tingkat kesejahteraan masyarakatnya kemampuannya membayar pajak kemudian bagaimana juga pemerintah daerah tersebut pada sisi belanja mengalokasikan berbagai hal yang mendukung iklim investasi di daerah. Jadi salah satu kegunaan dari APBD bagi dapat digunakan oleh para investor. Dan kemudian yang kedua untuk keperluan kaum traveler, orang-orang yang suka jalan-jalan uh, berwisata, berekreasi piknik, untuk melihat suatu daerah itu memiliki sumber memiliki tujuan wisata yang bagus, dapat mengambil data-data dari APBD, misalnya pajak hotel dan uh, restoran kemudian uh, retribusi dari tempat-tempat uh, uh, wisata di situ kelihatan daerah yang cenderung banyak dikunjungi berarti memiliki tempat-tempat wisata yang baik yang bagus, sehingga kalau kita punya waktu yang terbatas untuk kita alokasikan berekreasi berwisata tentu ingin mendapatkan tempat wisata yang bagus dalam hal ini rujukan-rujukannya banyak, untuk Indonesia saat ini nama-nama yang sudah kita sudah tidak kita ragukan lagi memiliki tempat-tempat wisata yang baik seperti Bali, Yogyakarta, kemudian ada Danau Toba di Sumatera Utara, ada Raja Ampat, ada Manado dengan banyak sekali tempat-tempat wisata yang tidak kalah dari tempat wisata yang ada di luar negeri. Kemudian apa lagi yang yang bisa kita gunakan dari melihat APBD untuk teman-teman eh, yang suka dengan kuliner kita lihat aja APBD bagaimana realisasi eh, pajak hotel dan restoran biasanya daerah yang memiliki sumber pendapatan dari pajak hotel dan restoran yang tinggi memiliki banyak tempat yang bisa dipakai untuk banyak tempat yang bisa menjadi rujukan dengan kuliner yang ada di daerah tersebut Banyak dikunjungi orang untuk uh, hal tersebut Kemudian untuk penggiat-penggiat di bidang NGO, LSM-LSM Yang bergerak di kegiatan-kegiatan uh, sosial APBD juga dapat digunakan sebagai salah satu uh, sumber yang bisa mensupport kegiatan-kegiatan uh, sosial yang tertuang dalam belanja sosial, belanja ya, hibah, walaupun memang <tuh> eh, sekarang ini belanja bantuan sosial harus benar-benar eh, terencana. Jadi, teman-teman, eh, penggiat masalah-masalah eh, sosial yang non-profit eh, melalui APBD dapat membantu kegiatan-kegiatan tersebut, terutama yang sangat-sangat berguna Sangat berbeda Kegiatannya memiliki manfaat yang uh, sangat baik bagi daerah setempat Biasanya pemerintah daerah melalui APBD sangat uh, mensupport, sangat menunjang tersebut Karena dapat membantu tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas kemasyarakatan yang ada di uh, daerah tersebut Sehingga penggunaan APBD hal ini sangat dibutuhkan demikian pula penggunaan APBD untuk lembaga-lembaga yang sangat membantu tugas-tugas uh, pemerintahan misalnya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang uh, lingkungan hidup, gunakan data-data uh, yang ada di APBD sehingga minimal dapat membantu tujuan-tujuan yang uh, ingin dicapai dari kegiatan-kegiatan sosial yang sedang atau akan dilaksanakan mungkin masih banyak pula kegunaan dari APBD yang belum disampaikan pada video kali ini tetapi hal-hal eh, tersebut diantara yang kami sebutkan tadi dapat eh, dimaksimalkan untuk eh, penggunaan eh, APBD atau data-data dalam APBD kemudian dari segi Uh, akademik, entah itu para peneliti, para mahasiswa uh, yang sedang belajar yang uh, punya minat untuk mempelajari tentang uh, keuangan daerah APBD adalah sumber referensi yang, uh, yang utama apabila penelitian-penelitian atau pengkajian-pengkajian tentang uh, public finance tentang baik itu uh, manajemen keuangan daerah maupun yang belajar akuntansi sektor publik Dapat juga menggunakan APBD sebagai, uh, sebagai sumber data sekunder yang dapat dipercaya Untuk kemudian mengembangkan uh, uh, keilmuannya atau untuk melakukan penelitian-penelitian atau analisis-analisis tentang keuangan daerah itu eh, kegunaan APBD kalau dari eh, dapat digunakan dari eh, sisi akademik eh, demikian beberapa hal yang eh, bisa kita diskusikan nanti teman-teman eh, semua yang menonton video ini bisa mengembangkan hal-hal eh, apa saja yang bisa kita ambil dari eh, APBD untuk keperluan-keperluan seharian kita tujuan-tujuan dari yang kita bisa pakai dari aktivitas kita sehari-hari demikian yang bisa kita bagi dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sampai kita ketemu dalam video-video kami selanjutnya selanjutnya